Halo, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih karena kalian sudah memilih untuk menonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua dilancarkan rezekinya, amin. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara expired date dan best before pada suatu kemasan. Apakah perbedaannya? Mari tonton video ini agar. Kita semua mendapatkan tambahan informasi dalam hidup kita. Mari kita lanjut ke video. Yuk, tak banyak orang tahu, ternyata ini perbedaan expired date. Dan, best before pada kemasan Saat membeli makanan, atau minuman, dalam kemasan di warung, atau supermarket Coba teman-teman perhatikan bungkusnya Pada umumnya, di kemasan luar makanan, atau minuman tersebut Akan ada tertera, tanggal pembuatan, dan tanggal kedaluarsanya Nah, sebagian besar dari kita umumnya akan memusatkan perhatian pada tanggal kedaluarsanya saja. Padahal, ada dua jenis tanggal yang menunjukkan batas aman untuk mengonsumsi makanan atau minuman kemasan tersebut. Ada Best Before atau Baik Digunakan Sebelum dan Expired Date yang biasa disingkat dengan X date atau Tanggal kedaluarsa. Nah. Banyak yang mengira bahwa best before dan expired date adalah sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Lantas, apa perbedaan expired date dengan best before yang tertulis dalam kemasan? Mari kita cari tahu bersama. Yuk, expired date. Kemasan dengan keterangan expired date artinya makanan atau minuman itu Benar-benar tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal yang tertera. Biasanya, keterangan ini terdapat di kemasan roti, susu cair, atau susu formula untuk bayi, makanan atau minuman. Jika makanan telah melewati tanggal kedaluarsa, maka makanan dan minuman itu harus segera dibuang dan tidak digunakan lagi. Best before Tanggal yang tertera pada "best before" menandakan kualitas dari makanan dan minuman kemasan itu. Tanggal ini memberitahu konsumen bahwa produk yang belum dibuka masih berkualitas hingga tanggal tertentu, jadi perusahaan yang memproduksinya hanya bisa menjamin kualitas makanan masih bagus sebelum tanggal tersebut. Setelah lewat dari tanggal "best before". Bukan berarti makanan atau produk tidak bisa dikonsumsi lagi, hanya saja kualitas dari produk itu sudah menurun meski tidak terlihat adanya perubahan warna, tekstur, maupun aroma. Selain itu, keterangan nilai gizi pada kemasan makanan juga tidak bisa menjadi acuan lagi setelah melewati tanggal Best Before. Konsekuensi jika tetap mengonsumsi produk lewat Best Before Ada konsekuensi berbeda di balik penggunaan produk pangan yang melewati kedua masa, baik itu expired date dan Best Before Produk pangan yang sudah melampaui tanggal Best Before sebenarnya masih bisa dikonsumsi, namun kualitasnya berkurang Meski masih bisa dikonsumsi kita harus memperhatikan sejumlah hal ketika mengonsumsi produk yang lewat masa best before. Dilansir dari media massa terkemuka. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah kondisi produk dan cara penyimpanannya. Selama kemasan masih dalam kondisi baik dan diletakkan di tempat, sesuai saran yang tercantum, produk itu akan terjaga kualitasnya. Jika produk masih terjaga, dan tidak ada kerusakan, maka teman-teman masih bisa mengonsumsinya, meski sudah melewati best before. Namun, jika kemasan sudah rusak, atau tidak layak, meskipun belum masuk tanggal kedaluarsa, disarankan agar tidak dikonsumsi penyimpanan yang tidak sesuai aturan, seperti suhu, kelembapan, dan benda tajam. Bisa mempercepat kerusakan produk Dengan kondisi penyimpanan seperti ini Bakteri patogen bisa tumbuh dalam makanan Dan bisa membahayakan jika dikonsumsi Konsekuensi jika tetap mengonsumsi produk lewat expired date Lalu, bagaimana jika mengonsumsi produk yang sudah expired date? Produk yang sudah lewat tanggal kedaluarsa atau expired date, harus dihindari, dan tidak boleh dikonsumsi. Meski kondisi fisiknya masih baik, masih tersegel, dan penyimpanan produk dilakukan dengan baik, tidak dianjurkan untuk digunakan. Sebab, expired date ditentukan, untuk mengetahui tingkat keamanan, suatu produk untuk dikonsumsi, bukan mutu atau kualitasnya. Contohnya air mineral. Air mineral sebenarnya tidak memiliki masa kedaluarsa dan bisa dikonsumsi kapanpun. Akan tetapi, air mineral yang ada di dalam kemasan memiliki kualitas terbatas dan dapat mencemari produk di dalamnya. Tanggal expired date pada air mineral tetap dicantumkan karena kemasannya tidak selamanya mendukung kualitas produk itu. Nah, itulah perbedaan tangga Best Before dan Expired Date dalam kemasan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman atas perbedaannya. Itulah tadi teman-teman. Perbedaan antara Best Before dengan Expired Date. Seperti biasa, kita wajib ambil yang baik dan buruknya. Silahkan apabila kalian berkenan, subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasi pada video ini, agar kalian menjadi orang pertama yang menerima info menarik dari kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Good. Bye.